Kita bicarakan hal yang selalu Bosman dengung-dengungkan yaitu dunia di tahun 2030 ke atas. Yang jadi pertanyaan, mengapa kita penting untuk menganalisa hal yang jauh yang seakan tidak ada hubungannya terjadi dengan apa yang terjadi pada hari ini? Kita mundur ke belakang. Di tahun 2000, Bosman memprediksi search engine pemenangnya bukan Yahoo, tetapi bisa saja Google. Dan kejadian sekarang, di tahun 2017, Bosman mengatakan, blockchain will be the winner. Dan arahnya saat ini sudah ke sana, yaitu blockchain yang menang di tahun 2015. Bosman mengatakan digital akan membuat dunia the kopling Ternyata kejadian ketika pandemi terjadi, dunia bisnis bergeser cepat ke digital. Di saat ini pengaruhnya, pandemi mempercepat dunia digital lima tahun maju yang diperkirakan di tahun 2030. Dokter bisa melakukan bedah operasi pada tubuh pasien. Dari jauh, satu dokter di Amerika, satu dokter di Tiongkok, satu dokter di Rusia yang pasiennya di pedalaman Papua diperkirakan di tahun 2025. Hal itu sudah bisa dilakukan karena saat ini sudah mulai dilakukan walau masih satu negara bagian yaitu di California, Tahun 2019, Bosman mengatakan Gojek akan masuk ke dunia keuangan dan pembayaran aplikasi banking system, bukan aplikasi online transportasi. Sekarang kejadian dengan Gotonya. Lalu, ada lagi yang Bosman katakan, di mana digital, milenial, dan zilenial adalah generasi gadget. Maka gadget di tangan milenial dan zilenial akan menjadi alat bayar, alat belajar, mencari uang, mencari data, apapun ada di tangan. Dan pastinya, everyone is broadcaster. Semua orang akan jadi penyiar sekarang. Nah, sehubungan dengan hal yang everyone is broadcaster, maka dunia media, dunia berita, Film akan terjadi disrupsi besar-besaran Disrupsi, ciri utamanya adalah Tidak mengerjakan dengan cara lama Kita bayangkan dunia film sekarang Dari zaman ke zaman Mulai dari dunia film pakai pita Roll besar, kemudian ke disk, kemudian ke software Sampai kemudian live action pemainnya Tinggal 50% sisanya Di studio menggunakan berbagai animasi-animasi Industri film menjadi semakin ringkas Produksi semakin cepat dan banyak Tinggal kreatif-kreatifan kalau dulu, kuat-kuatan modal. Cari artis atau aktor berkarakter yang tidak murah. Kemudian network atau kenalan jaringan bisnis pemasaran produk. Kalau sekarang, semua terbuka tinggal Kreatif-kreatifan. Kembali ke masalah kreatif. Hal ini menantang juga. Ditambah kehadiran sekelompok anak muda para penggarap film... ...yang mengatakan bahwa low budget movie akan mengangkat ekonomi kreatif... ...yang saat ini terpojokkan, yaitu para sinias plus senimannya. Bosman tertantang berkontribusi. Saya pun bertanya kepada mereka. Kalau seseorang punya skrip cerita yang menarik, buatkan short movie... Berapa cepat tayang di sosial media atau media alternatif Seperti Netflix, Disney Plus, dan sejenisnya Dua minggu pak Mulai dari persiapan sampai ready tayang Paling lama di studio editingnya sih sebenarnya Kalau layar lebar, saya pun bertanya Satu sampai dua bulan Juga waktu yang paling lama adalah di studio editing Untuk sound effect, color, dan lain sebagainya Kok bisa cepat? Karena semuanya digadget pak sarananya Setelah rapihkan dialog Casting pemain Skrip dasar siap langsung rekaman. Rekaman pakai 3 kamera HP dan 10 clip-on mic. Itu aja, Pak. 3 kamera HP dan 10 clip-on mic. Asli pening pala saya. Itulah muasal dua lembar naskah yang menjadi awal Bosman Picture masuk ke dunia film. Yang satu tayang seminggu menjelang Ramadan short movie di platform sosial media. Yang satu, tiga minggu setelah lebaran di tahun 2022 ini di Bioskop Nasional. Nonton yuk, ditunggu kritik dan sarannya. Kita angkat bersama kekuatan nasional sisi dunia kreatif seni perfilman.